Halo sahabat Ame Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan belajar tentang list. Yang kita pelajari di video ini tentang unordered list. Unordered list berarti yang tidak ada urutannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman di Microsoft Word kita kenal bullet and numbering. Nah, unordered list ini adalah yang bagian bullet. Ada beberapa jenis bullet untuk pembuatannya. Unordered list itu menggunakan tag ul. Kemudian untuk listnya sendiri kita gunakan tag li. Jadi misalnya kita punya list data nasi goreng. Kemudian menggunakan tag li lagi kita tulis mie goreng hasil yang akan ditampilkan di halaman web teman-teman seperti ini ada nasi goreng list yang pertama kemudian yang kedua adalah mie goreng nah secara default ini type-nya adalah this jadi kalau teman-teman tidak tuliskan disini type-nya this maka dia akan tetap menampilkan balet-balet seperti yang tadi tapi kalau kita ganti dengan type yang kedua, misalnya value-nya kita ganti dengan square, maka kita dapat melihat hasilnya tampilan baletnya seperti ini. Kemudian tipe yang berikutnya cycle. Hasil tampilannya seperti ini. Misalnya kita tidak ingin menggunakan eh, tanda seperti ini, kita bisa berikan Type-nya dan Maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini juga kita akan berkenalan dengan Emmet abbreviation untuk list. Emmet abbreviation ini adalah toolkit yang esensial untuk web developer. Jadi, ini akan sangat membantu teman-teman ketika menuliskan sintaknya. Misalnya, cara penulisannya itu kita ketik ul, kemudian tanda lebih besar, listnya misalnya 2 ya. Berarti teman-teman perlu tulisan LI dan LI. Ketika kita tab, hasilnya akan menghasilkan seperti ini secara otomatis. Jadi kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ini dapat dimanfaatkan. Jadi ini tinggal kita isi saja ayam goreng. Kemudian bebek goreng. Ini jauh lebih membantu ya teman-teman hasilnya seperti ini kita punya dua list seperti ini kalau tadi menggunakan tanda tambah sekarang kita juga bisa menggunakan uh, tanda kali ya teman-teman mau bikin listnya berapa banyak misalnya saya ketik di sini ul tanda lebih besar li nya teman-teman ingin punya tiga kali tapi dengan menuliskan seperti ini secara otomatis akan Tampil tiga kali listnya, tinggal teman-teman isi datanya. Kemudian, yang lainnya lagi ini tentang data yang ada di dalam list tersebut. Kalau kita mau tuliskan secara langsung, kita bisa ketikkan "ul" tanda lebih besar, kemudian listnya. Nah, untuk data di dalam list itu, kita menggunakan tanda kurawal, teman-teman tuliskan data. Maunya data 1, 2, 3 misalkan ya seperti itu. 1, 2, 3 nya kita gunakan tanda dolar. Lalu teman-teman mau berapa kali. Misalnya tiga kali tinggal diberikan tanda kali 3. maka secara otomatis akan muncul data satu data 2, data tiga seperti ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.